Ya, sejarah Melayu yang disembunyikan, Guys. Nah, di sini dari channel Melayu Tube. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Okay. Mempersembahkan Matrofa Ismail, Profesor Dr. Muhammad uh, Rofa Ismail mungkin Datangnya ya. Ulama yang besar daripada Yaman dan mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketua mereka bernama Said Husain Jamaluddin Kubra daripada Said Alawiyah yang bertemu dengan Sayyid Husain dan dia ini dimusuhi oleh pemerintah khalifah ketika itu sebab disangkanya keturunan Rasulullah akan mengambil alih khalifah. Ah. Mereka diperangi lalu mereka keluar daripada Yaman dan menuju ke Champa. Ini di Champa dia ber, berkahwin dengan pak orang putri deraja Antara putri Raja Campa dikahwininya Dan yang lainlah Raja Cintu Iaitu Raja Cermin menawarkan putrinya untuk dikahwin Oleh Jamadir Kepura ini Melahirkan Wali Songo Allah. Wali Songo ialah dilahirkan di Kelantan Iaitu di Kerajaan Cermin Yang sekali lagi mereka telah minta saya berikan bukti Bahawa Wali Songo datang daripada Kelantan Ayahnya datang daripada Yemen yang telah diambil untuk menjadi ulama oleh Kerajaan Champa dikahwinkan dengan putri Champa dikawinkan dengan putri Cermin Cermin ialah tanah merah sekarang oleh sebab itu dia telah menurunkan zuriat yakni yang disebut sebagai Malana Ibrahim Resik yakni kuali Songai pertama yang diutus oleh Kerajaan Uthmaniyah untuk mengislamkan Jawa Jawa ketika itu masih beragama Hindu okay. oleh sebab itu Perkahwinan Syed Husin yang melakukan dengan puteri Raja Champa Melahirkan Sultan Zainabidin yang menjadi suami kepada Siti Zubaidah dalam Siti Zubaidah Inilah generasi pertama daripada Wali Songo Tak ada seorang pun Wali Songo datang berasal daripada Jawa Semua daripada luar Ini yeah. Wali Songo yang sejarahnya tidak tulis Kita lihat Wali Songo Dia dikenali di Jawa dengan nama Kampung Kelaten sebab dia bawa nama asalnya Kelantan ke Jawa Kelaten namanya. Di Jawa ada Gresik itu tempat asalnya petani. Ada masjid Gresik dia petani. Itulah sebabnya di Jawa dengan Kelantan ini banyak persamaannya sebab nama-nama di Jawa kebanyakan ambil daripada petani dan Kelantan sebab itulah asalnya. Oh yang orang Jawa selagi tidak tahu asal usul boleh yang mereka banggakan. Dan dia juga berkahwin dengan Empayar Chairman tadi, Kelantan Perubah. Yang disebut oleh seorang yang mengkritik saya. Dia kata Kelantan belum wujud. Kelantan wujud sejak kurun yang ke-8. Beritahu dia. Okey. Oleh sebab itu, dia telah membina masjid ini. Wali Songa Pertama, Balonai Ibrahim, membina masjid ini. Masjid apa ini? Masjid Kapal Laut, Kelantan. Ini masjid yang tertua di negara ini. Ah, oh, Kapal Laut. Masjid Pernah ini sangat tinggi tiangnya sehingga Sultan Muhammad boleh masuk dengan gajahnya dan ikat gajah di bawah masjid ini masjid ini kemudian menjadi runtuh sebab terletak di tepi sungai dan dipindahkan di Nampuri sekarang dibina kembali di Nampuri, ini masjid pertama dibina oleh Belisongong Belisongong okay. meneruskan apabila diutuskan dia perintah oleh Sultan Osmaniyah supaya pergi ke Jawa dan dia bina masjid yang sama di Demak, Demak. ini masjid dibina kedua selepas masjid Kapalau. Ini masjid kapal laut Cuba tengok Bentuk saja sama Sama guys Dibina oleh orang sama Ya ni Wali Songo yang pertama Dan Wali Songo ini Asalnya Dua daripada Turki Satu daripada Mesir Satu daripada Maghribi Satu daripada Iran Dua daripada Bastin Dan tak ada seorang pun daripada Jawa Oleh sebab itu Harus ditulis kembali Sejarah Wali Songo Yang buku besar ditulis di Jawa itu Harus ditinjau kembali Dengan tulisan ulama' kita yang lain supaya sejarah lebih tepat tujuannya mereka diutus satu persatu ke sana sebab Jawa paling lewat menerima Islam oleh sebab itu akhirnya Jawa menjadi pelopor Islam kemudiannya dengan kehadiran Wali Songo membentuk kerajaan Islam demi kerajaan dan ini dijatakan dalam catatan Islam dia kata wa'ilak lam yakun Islam yang terseruk kerana asas al-mukawan min atisah ulama awliya' sembilan ulama wali songo. Ku ba wali sonyo, songo sono Ibrahim min Samarkan bi Aslan Samarkan yang pergi semakan. ke Yaman dan kemudiannya ayahnya yang berkahwin dengan putri Cermin Kelantan melahirkan Sunan Ibrahim ini. Ini dicatatkan dalam sejarah yang kalau kita cross check kita akan dapat maklumat yang lebih luas. Tapi okay. sayang mereka hanya merujuk satu sumber, sumber pula sumber. Belanda yang memang tidak boleh Kita justifikan kebenarannya Dan oleh sebab itu Kerajaan Hindu Telah lenyap Jawa telah lenyap Kerajaan Hindu dan muncul Kerajaan Islam demi Islam Termasuklah Kerajaan Demak Ceribon Banten, lain-lain muncul Satu persatu dengan kehadiran oleh Songong Dan peranan oleh Songong di Jawa sangat besar Orang Jawa masih pakai kain batik Macam orang Kelantan sampai sekarang Itu tandanya hubungan yang sangat erat Begitu juga kita lihat Bagaimanakah dua bangsa ini Dalam sejarah petani mengatakan hubungan yang sangat dapat Kapal yang dibina Namanya Jong dibina di Terengganu Jong ini dibina asalnya di Terengganu Ditempah oleh semua pengembara dunia Yang asalnya Terengganu yang inilah yang ada di Jawa. Kita lihat dari segi perkapalan, perkapalan kita lah mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Oke. Okay. Jong ialah kapal terbesar dunia. Kemudian orang Cina datang, mereka meniru kapal jong. Dan barat memanggil jang. Dan barat mengisytiharkan kapal jang dibina oleh orang Cina asalnya. Kajian menunjukkan orang Cina pinjam istilah jong daripada orang Melayu. Oh, tujuh jong masuk Kuala. Anjing masih bercawat. Itu peribasan Melayu. Menunjukkan jong ialah bahasa Melayu asal. Wow, di dinding berobodo dilukis jong yang dibina oleh orang Jawa bersama dengan pelayar-pelayar alam Melayu. Itu sejarah yang tidak ditulis. Okey. Kita lihat Adik Jamal Kobro. Namanya Syekh Tanak Salamuddin. Syekh Tanakuddin ini bertapa di gua. Gua itu ialah Bukit Panau yang Di sekarang Berada dalam kawasan cermin Di sini ada gua, di situlah Dia bertapa adik kepada Jamaluddin Kubra Iaitu ayah kepada Wali Pertuan pertama Adiknya tidak berminat untuk pergi ke Jawa Tetapi dia menjadikan Sufizim sebagai Amalan hariannya Dia bertapa, istilahnya bertapa Dalam sejarah Dan di sinilah hangtuah telah Menjadi murid Kabupaten Syekh Salamuddin oh. Dalam sejarah petani Di bukit okay, okay, ini, okay. bukan di Gunung Ledang Dalam sejarah Melayu mengatakan Hang Tuah berlayat daripada Melaka ke Gunung Ledang 7 hari 7 malam Dan berguru dengan Adiputra dalam gua Bohong Sebab daripada Melaka, Gunung Ledang Hanya separuh hari tak sampai Bukan 7 hari 7 malam Kalau 7 hari 7 malam Tidak bukan di Gunung Ledang Gunung Ledang tidak ada gua tuan-tuan yang ada gua ialah konggung ini Inilah yang menjadi tempat pertapaan hantuah. Sebab orang petani menggunakan kapak Dan bila hantuah turun daripada pertapaan Dia bertemu dengan perompak yang menggunakan kapak Kapak adalah identiti orang petani okay. Oleh itu, sejarah harus dininja berbeza-beza tempat Dan kita lihat ini ialah kubur Adiputra Yang adik kepada Jamal Qobro di atas bukit panau ini menguatkan lagi bukti arkeologi bahawa Adiputra bukan di Gunung Ledang tetapi di Bukit Panau. Sampai sekarang Bukit Panau menjadi tempat pertapaan. Allah. Kebetulan tuan-tuan. Bukit Panau ini duduk bersebelahan dengan rumah saya di sebelum, di tebing ini. Setiap tahun ada orang yang naik bertapa. Di sebelah sini ada dua kubur yang tidak dapat dikenali. Sangat panjang saiznya. Dalam tahun 60-an, didapati ada orang Arab berjubah datang ketika saya masih kecil. Mereka melawat kubur tersebut. Kita tidak tahu apa identiti kubur tersebut. Apakah ada hubungan dengan sejarah yang lama okay. Kita lihat ini ialah wali songo yang pertama. Dia mengekalkan nama Gresik tanpa asalnya. Gresik ni tuan-tuan tahu di mana? Gresik yang ada di Jawa itu diambil daripada Gresik di Petani Ini Gresik Masjid Gresik yang terkenal, masjid yang tidak siap. Dua sahabat daripada Cina, Bukankah ini kemarin yang ada di Patani yang Kak Nana itu review ya guys masjidnya Masjid yang belum selesai masih tertua di Patani gitu guys ya Masjid Islam pertama kayaknya tertua pokoknya itu yang Kak Nana itu Nana Supapon itu guys yang review dan kita juga reaction video dia. Kalau dari gambarnya saya ingat iya guys ya. Seorang memeluk Islam, seorang memeluk masih kekal dengan Hindu. Abangnya yang Islam membina masjid ini, adiknya membina kuil di sebelahnya. Kalau Tuhan pergi Gresik ada dua masjid yang simbol persaudaraan tetapi berlainan agama hidup harmoni dan wali songo mengambil gresik inilah untuk namakan gresik di Jawa. Namanya Kelaten, namanya Gresik, ialah tempat-tempat yang ada di Batani. Okay. Sejarah belum ditulis. Setahu saya belum ditulis. Oleh sebab itu para pelajar yang para pelajar yang yang akan menjadi intelektual kita jadi sejarah. Untuk membentuk jati diri kita Kajilah sebaik mungkin Daripada sumber yang kita boleh percayai Dan kita lihat Di gerisik tuan-tuan Ini namanya telaga hangtuah okay. Hangtuah dalam sejarah petani Bukan di Melaka Melaka tuan-tuan pada masa itu Sampai kepada sebuah tingkera Oleh sebab itu bila sebut Melaka Maka petani itu Melaka sebutnya Bukan Melaka sekarang Bila sebut Melaka pada masa itu tuan-tuan Bukan Melaka yang kecil sekarang Melaka itu meliputi Borneo dan juga sampai ke Siam. Itulah Melaka. Kalau saya datang Melaka, boleh jadi datang daripada petani, boleh jadi daripada Borneo, boleh ah, jadi daripada okay, Sumatera. Okay. Itu Melaka dalam konteks yang lama. Ah. Begitu juga Brunei tuan-tuan. Brunei itu seluruh Filipina itu Brunei. Seluruh benua itu Brunei. Kalau sebut dalam kurun yang ke-12, saya datang ke Brunei, maksudnya barangkali dalam Filipina. Sekarang Brunei sangat kecil. Kita lihat dalam konteks sejarah. Sejarah memberikan erti yang berbeza. Allah. Hang Tuah. Betapa di Bukit Panau Dan pernah berada di petani. Dan membina sebuah telaga. Dia gali sendiri. Airnya tak pernah kering, tuan-tuan. Ini berada dengan dan berdepan dengan masjid gerisik. Tuan-tuan pergi melawat. Banda sama ada benar atau tidak. Ini bukan satu benar yang pasti, tuan-tuan. Hanya catatan lisan ke lisan. Dalam sejarah petani. Hang Tuah digambarkan telah bersama dengan Sultan petani menentang Siam. Orang petani pula bersama Hantuah menentang Petugis di muang Itu dicatatkan dalam sejarah petani Oleh sebab itu kita lihat cross check dalam semua sejarah untuk kita lihat sejarah yang lebih dekat. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Ya Allah, banyak sekali sejarah-sejarah yang mungkin kita belum belajar. Termasuk saya yang memang sangat-sangat dibutakan sekali dengan sejarah. Karena sejarah itu sangat-sangat banyak sekali kalau kita belajar. Ya karena kalau sejarah yang sebenarnya adalah sejarah yang betul-betul ya Dari ulama-ulama dari orang-orang yang mengalaminya Sedangkan sejarah yang ada di dunia ini kebanyakan dimanipulasi oleh orang-orang penjajah seperti itu Macam Belanda, Inggris dan lain sebagainya Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Rafa Ismail dan ini memang kajiannya memang bagus sekali guys. Banyak fakta-fakta juga diungkap ya, yaitu berkenaan dengan sejarah Melayu yang memang tidak ada di dalam sejarah Melayu, di dalam tulisannya juga tidak ada beliau katakan. Ya, dan banyak juga antara Indonesia dan Malaysia ini sangat-sangat berhubungan erat di masa lampau. Sehingga apa? Memang dalam apa namanya? Dalam konteks di lama seperti itu Indonesia dan Malaysia itu adalah satu seperti itu guys. Dan karena adanya penjajah maka dipisahkan Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Matrofa Ismail ini penuh dengan istilahnya fakta-fakta ataupun bukti-bukti Sedangkan ya kan sedangkan kita yang masih awam ini tidak mengetahui hal itu mungkin beliau sudah melakukan pengkajian-pengkajian beberapa tahun pengkajian daripada peninggalan-peninggalan sehingga banyak sejarah sebenarnya yang bisa diungkap lebih detail lagi bagaimana kekuatan orang Melayu bagaimana kekuatan kita ya Indonesia dan Malaysia di zaman dahulunya seperti itu ya karena dikenal bahwasannya Indonesia Malaysia ini adalah negara yang ditakuti seperti itu guys nanti ya Oke, di sini kita akan membaca komentar-komentar daripada netizen ya. Salam saudara-saudaraku Melayu Nusantara semua. Kisah yang diceritakan ini adalah kisah dari kajian-kajian yang telah dibuat oleh ayahanda saya dengan sahabatnya dalam tahun 1981 lagi. Kisah ini saya dah nyatakan dalam FB dalam tahun 2015. Tapi sayangnya, ramai bangsa-bangsa Melayu yang tak mempertikaikan cerita saya itu oke. Okay. Jadi, memang ada di sini, guys, yang komentar yaitu: Nazefa 3812 di mana dia itu sudah mengatakan ya di tahun 1981 sedangkan ayah handanya dia itu dan sahabatnya sudah mengkajinya seperti itu guys dan dia nge-share di FB tapi belum ada respon daripada banyak masyarakat Melayu ya. Saya orang Indonesia dan Malaysia adalah saudara. Oke. Okay. Ah, bagi saya karena kita terikat dengan kalimat la ilaha ilah, betul sih Oke okay, saya Melayu Indonesia sangat percaya dengan tuan guru Salam dari Banten Wow Masya Allah ya Tanah Melayu juga Indonesia Kita semua satu rumpun mari kita bangkit ya Terima kasih tuan Teruskan usaha untuk mengkaji sejarah Melayu Saya bangga dengan generasi mendatang mempunyai jati diri Melayu Semoga segala usaha mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu SWT Oke okay. Ya, guys, mungkin itu saja video kali ini. Apapun yang kita ketahui, perlu disaring lagi berkenaan dengan sejarah, dan jangan istilahnya kita sampai mengejudge. Ya, orang-orang, istilahnya jangan sampai kita itu kayak... Eh itu salah ini, ini ini ini jangan ya karena setiap orang punya pendapat masing-masing setiap orang mempunyai ya kajiannya masing-masing mana yang benar mana yang salah walah waalaikumsalam ya semua itu tergantung daripada data-data yang sudah ada seperti itu guys ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Ya subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten ya Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja request di DM Instagram saya Yaitu di mujib ya Jangan lupa di follow juga guys Followernya dikit banget ya kan Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum